Orang yang disiapkan oleh Allah, tempat kembali di surga yang sangat puas indah, dan lapang. Dan ternyata, amalan pertamanya bukan rajin sholat, bukan rajin puasa, bukan rajin zakat. Ternyata, karena kelapangan hatinya yang mampu memaafkan dan menahan segala yang ia terima dengan cara yang tidak baik, tapi ia mampu merespon dengan cara yang baik.